Hai hai hai Kebakaran hutan maupun hutan yang dialihfungsikan membuat hewan-hewan buas yang menggantungkan hidupnya pada hutan terancam baik dari segi hilangnya pasokan makanan mereka maupun keterasingan karena melihat kepunahan tempat tinggal mereka Menyempitnya kawasan hutan akibat pengalian fungsi sebagai lahan perkebunan atau terjadinya kebakaran adalah jawaban dari kenapa tersesatnya hewan-hewan buas di pemukiman warga Siapa yang disalahkan kalau akhirnya binatang buas tersebut tersesat ke pemukiman penduduk untuk mencari sumber makanan atau perlindungan yang berujung pada lenyapnya ternak-ternak warga. Tidak itu saja, kemunculan binatang-binatang buas membuat warga resah, cemas, dan tentu jiwa terancam karena ketakutan diterkam binatang buas. Seperti sejumlah warga yang bermukim di sekitar desa rantau karya, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjap Timur yang kini juga telah mengalami keresahan. Pasalnya, kabar berantai dan foto yang beredar di sejumlah sosial media terkait kemunculan harimau liar sudah menimbulkan rasa ketakutan bagi warga desa setempat dan sekitarnya. Salah satu warga sekitar juga mengatakan, sejak beberapa hari belakangan ini, kabar terkait kemunculan hewan buas bernama Latin Panthera Tiger Sumatra itu sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan warga sekitar. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah sob, beredarnya kemunculan hewan buas itu Membuat warga sekitar yang mau bepergian ke kebun jadi cemas dan takut terjadi sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Dan gaknya itu, sebenarnya keberadaan harimau di sekitar desa rantau karya sejak lama sudah ada. Akan tetapi, belum pernah terdengar adanya harimau yang sampai masuk ke area pemukiman atau perkebunan warga. Mengetahui adanya kejadian itu, seluruh warga pun menjadi khawatir jika suatu waktu ada musibah dengan kemunculan harimau itu. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kabar ini, petugas desa sudah mendengar terkait kabar kemunculan hewan yang identik memiliki corak bulu berwarna loreng dan memiliki cakar serta taring yang tajam itu. Namun sayangnya, pihak mereka belum bisa memastikan apakah benar di desa ini kemunculannya dan di mana titik pastinya munculannya juga belum bisa dipastikan. Dari foto yang beredar, harimau tersebut tertangkap kamera handphone warga saat melintasi sekitar perkebunan sawit. Dan siapa sangka, ternyata sejak tahun 90-an memang ada harimau di wilayah Desa Rantau Karya ini. Tetapi untungnya belum pernah ada muncul konflik baik terhadap manusia maupun hewan ternak. Nasop Meski belum bisa memastikan hal ini, akan tetapi pihak desa Rantau Karya akan tetap waspada dan menelusuri dengan pasti terkait kabar kemunculan harimau itu. Jika nantinya memang benar ada harimau liar yang masuk ke area pemukiman atau perkebunan warga, maka pihak desa akan segera berkoordinasi dengan pihak BKSDA setempat. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih tanggapannya?